dengarkanlah aku yang saja di hatimu kehadiran kami Terima kasih mbak hey. Baru sebentar saja Baru sebentar mbak Hai, oh aja dulu maksudnya oh, ambil dulu ya? Iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, iya, tadi kan baru sebentar saja oh. <tuk> Baru oh, sebentar saja no. kau bergegas meninggalkanku. Baru sebentar saja kau bergegas meninggalkanku. Baru sebentar saja, Mbak. Ya, Ay. kok dari tadi segitu -gitu aja? Ay. Baru. Saya pengamen baru juga, Mbak. Baru sebentar saja kau bergegas meninggalkan baru sebentar saja. Iya, tadinya iya Iya, saya. Saya pengamen baru, Mbak. baru belajar ngamen pak, jadi baru sebentar saja baru saja kau baru sebentar saja Oh, wo ]leh -leh yang yang lain bang. Eh yang lain yang lain. <tiny> Jangan. <habris2> Lagunya lagu apa? Menepi menepi menepi. Enggak oh, iya. tahu. Karo sudah parsah tahu Ntar saya tenar kalau di videoin. Enggak tahu. an tiktok, ya, TikTok bang. coba bikin tiktok Bang ya, saya nyanyi ya, kakak bikin tiktok saya nyanyi. A few moments later. Dengarkanlah aku yang saja di hatimu, Bahadir. Kamen nih Iya. Bang. Oh bener -bener, bener -bener ini, bener -bener ini. Saya baru, Bang. Bener baru. Iya. Adik, belum tahu, belum tahu sini. Hey. <gir> belum. kalau kita mau sini, ikin, Bum, Belum. Belum izin, Bang. Ijin. Iya. Ya, kalau sini harus izin dulu, Bang. izin dulu, semua sini harus izin dulu kakat datangin lagi, gua harus izinnya kayak gimana bang? minta izin ke gua abang, izin amin bang, gitu. terus gimana? tak, tak, tak jatuh. Oh no! Kalau <laughs> dapat seribu tuh bang, tadi dikasih sama bambanya? lima ribu, kayak gini. Kakat kata-kata lagi. baru Bang. Oke. Nah, kita lima hari. Nah, kita, kita. Eh, kita Oke, Oke ya. Terima kasih ya. Iya, eh, Bang. Kalian -kalian kali ijin. Ya, bang. Barujuang ngamen dari cintain Engga saya kan pengamen baru mbak ya, Emang kalau lupa baca bismillah begitu kali ya Jadi deg-degan saya mbak <laughs> <laughs> Bismillahirrahmanirrahim Biar terhindar dari setan wow. Deg-degan saya mbak <laughs> <laughs> Alhamdulillahirrabbilalamin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 Hai. Alhamdulillah ya Allah dapat goceng Makasih ya kak. Ya, ya, ya. ya Allah. Gantongin dulu. Untuk imbalan saya nyanyiin lagu deh. Enggak enggak enggak enggak baru-baru lagi nih mah enggak baru-baru mah. Ya badratin ya badratin min hazan kullakamani ya badratin ya badratin Zakun la kamil, anta ladi ashorong tafin, Kayaknya anak yang banyak duduk situ dah saya biar enak nyanyinya gitu. Kalau <tell> begini saya nyanyi gimana gitu jadi nyanyiin itu. Udah udah udah. Mak pulang kita ya. Kedengeran. Kesadi ya Allah. Saya sen Bali sini. <tell -j k -dayala> Ya, bodo ya bodo roti, manhazakun laikan Terima kasih ya. Saya minta penilaian dong. Lagu yang pertama sama lagu yang kedua. Kalau lagu yang pertama kira-kira apa? Yang pertama sembilan deh. Sembilan, yang kedua? Tujuh setengah deh, kembaliin. Saya tuh sebenarnya lagi bikin video. nge ya? Lagi buat konten di Youtube, nge-prank. Kameranya di sana, nah, ada orang yang berdiri No, ada dah Lu mesti cogeri kata Ada, Dadah, dadah, dadah, dadah Dadah, dadah. <laughs> Jadi yang tadi preman mana orangnya ya? Teman saya juga tadi Bos Kita udah setting <laughs> Jadi sebenernya kita lagi bikin konten, lagi bikin video Buat di Youtube Nanti boleh lihat di Youtube juga Hah? orangnya no? Bang, ampun bang Ampun bang Nggak saya kasih 5000 Nggak 5000 ini Mbak ya Jadi Tadi lagi nyanyi Baru <laughs> saja Lagi yang pertama penilaian Berapa? 59. Yang pertama, pakai kembali <laughs> Oke okay. Videonya saya upload ya ke Youtube apa, apa Nama Youtube-nya TV Cingadu. TV Dia spasi cing aduk. Kamera nggak ada jauh no. <ketkutuk> <gülang> Oke, nih duitnya saya balikin ya 5000 ribunya, ribu tadi. Hot European, <gulang> <gulang <cowok trivia> aja, jadi tadi ya, ngasihnya Saya balikin duitnya. Ya, ya, kasih, ya ibu ya.